agama kita adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya bayangkan hadirin jika kita dihadapkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang akan kita jawab kalau sejati-jati ini kita biarkan dan kita tantangkan apa yang berjumpa dengan kami kita peduli kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam surat Al ayat 9 tinggal, Para mal yang terima taat tangah. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kalian berlaku semena-mena. Maka untuk itu kita sayangi anak yatim, kita cintai mereka dalam kandang okay, sehingga tercukupi kehidupannya. Maka ia akan masuk. Oke, siap. Yo, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tujuh belas Agustus tahun dua ribu dua puluh. Grip Jaya PHC Karang Bahagia bersinergi Dengan forsa Saka Baru Dalam rangka memperingati Hari 17 Agustus Hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-72 Untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77 Alhamdulillah Grip Jaya PHC Karang Bahagia bersinergi Berbaur menjadi satu bersama elemen masyarakat Ini lagi Tidak pernah ada individu yang tertekan atau mengindipidasikan seseorang. GRIP selalu melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat. Salah satunya GRIP selalu apresiasi sekali dengan berkumpulnya GRIP Jaya Karang Bahagia dengan para asadi, uh, sedesa Karang Bahagia dihadiri oleh para tokoh masyarakat salah satunya Bapak Putra Alhamdulillah beliau pada kesempatan hari ini bisa kumpul bersama-sama kita. Didukung oleh Bapak Abang Haji Umar Rahman ketua grip ya. sekarang bahagia, saudara saya Bapak Sekjen Dedi dan teman-teman grip yang lain semuanya. Mudah-mudahan forum silaturahmi ini selalu mendatangkan manfaat untuk kita semua. Salam grip. Jaya. Jaya. Jaya.